Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mas bro, ketemu lagi di channelnya Lionel Angler. Kali ini kita akan berbagi bagaimana cara mengikat senar PE ke dalam bait casting. Oke mas bro, buat bagi yang pemula Silahkan tekan tombol subscribe nya jika suka tekan klik tombol like-nya terus komen di bawah Mas Bro kita akan oh, nanti kita akan kunjung ke channel Mas Bro semua Oke Mas Bro langsung aja ke intinya bagaimana cara mengikat senar PE ke dalam bad casting Oke pertama kita buka dulu bc kita ini kita buka dulu ini ada tombol ininya tombol hitamnya dibuat tekan ditekan terus diputar terus ini baru kita pelan pelan ya, mas bro ini oke mas bro pertama setelah buka ininya lalu kita ambil senarnya kita masukkan dulu senarnya ujung senar ini senar ini ke dalam sini biar enak kita nanti gulungnya ini masuk masukkan ke sini nah itu tarik lalu kita masukkan ke lubang lubang BC nya masukkan biar enak terlebih dahulu kita buka dulu spoolnya kita buka dulu kita tarik kita buka spoolnya ini kita letakkan spoolnya lalu kita ambil lagi disinar tadi lalu kita masukkan ke dalam lubang ini lubang BC nya tadi kita masukkan setelah masuk kita keluarkan ya, Mas Bro. Ini. Kita keluarkan. ini Oke. Setelah itu. Lalu kita letakkan BC-nya tadi. Lalu kita ambil spool-nya. Kita ambil spool-nya. Ini seperti ini. Lalu kita masukkan Uh, ujung sinar tadi ke dalam lubang-lubang sepulnya Ini Nih, kita masukkan, masukkan. Ke lubang-lubang. Kalau -lubang. lubang apa nih? 10 oh, no. Masukkan dulu. Nih. Kita masuk ini. Oke, okay. lalu kita masukkan lagi ke lubang sebelahnya. Ini mas bro ya. Lalu, masukkan lubang sini ya mas bro. Masukkan. Lalu kita keluarkan. Tarik. Keluar ya mas bro. Seperti ini. Oke, okay, setelah itu Lalu Kita Keluarkan Yang tadi ya mas bro Yang ini Ini satunya Kita keluarkan yang dalam mesin tadi Senar Pi tadi Kita keluarkan yang Ini Kita keluarkan okay. Oke okay, mas bro, nanti yang kita ikat yang ini ya mas bro, dua ini. Eh dua ini ya mas bro. Oke, okay. setelah itu kita taruhkan dulu. Nih, kita ikat. Yang ini mas bro ya, dua ini. Nih. Ini. Begini, bro. Oke. Okay. Lalu kita putar Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Cukup Oke okay. Oke okay, mas bro Setelah itu Lalu kita tarik Tarik terus Sepelahkan mas bro Sehingga dia rapat tarik terus mas bro hingga dia rapat ya mas bro oke ini rapat oke kelihatan mas bro tarik ini tarik lagi oke rapatkan kencangkan setelah itu lalu kita potong ujung sinarnya tadi sinarnya tadi yang ini lalu kita potong potong ini agak nih ini masih saya black ya ini kita rapikan kita rapikan pakai korek oke okay. oke okay, mas bro sudah saya rapi bukan setelah itu kita tarik ujung senara tadi Yang terikat tadi Yang ini Ini mas bro ya Kita rapatkan Yang dua cabang tadi ini Ini mas bro ya Kita rapatkan Kita rapatkan Kita rapatkan mas bro ya Kita tarik Rapatkan sampai mentok ke ujung sendal ini sampai sini tapi di dalam ya mas bro jangan di luar kalau di luar nanti kelihatan oke okay, mas bro tarik terus sampai mentok oke okay, mas bro setelah terikat kayak gini sudah seperti ini lalu kita masukkan ke dalam BC kita masukkan, ini kita masukkan, ini kita tarik, ini, oke ini. Setelah itu lalu kita tutup lagi like kembali, BC kita tutup kembali, nih, bro lalu kita tutup kembali. Oke. Okay. Setelah itu bagus bukan, Bro? Setelah itu lalu kita gulung senar PE-nya. Se Oke. kita gulung. tapi bukan tidak ada jeranjolan tidak ada bekatnya apa lalu kita gunung yang beri sih okay. dah keberapi bukan ini mas bro gulungannya. berapi ya oke okay, mas bro ini bed casting kita Oke okay, Mas Bro, begitu saja tutorial kita hari ini Apabila ada masukan, ada saran, silakan tulis komentarnya Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Biar kita sama-sama makin maju Oke okay, Mas Bro Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis